Bekulu, memiliki keindahan wisata bahari yang tidak bisa dilakukan. Terletak 1,5 km dari barat Bekulu, pantai ini telah terkenal sebagai objek wisata paling diminati di Bekulu. Bagaimana tidak, pasirnya putih, pantai landai dan airnya pun jernih. Terlebih, pantai ini memiliki garis yang panjang tidak main-main, 7 km. Pantai, pantai memiliki jarak titik pasang dan titik surut yang lumayan jauh, yaitu sekitar 500 meter. Hal ini tentu membuat pantai ini lebih indah dan saat surut karena hapar pasir putihnya jadi semakin luas. Anda tidak hanya menemukan warna biru dari laut dan putih dari pantai, tapi juga hijau dari penguanan. Anda bisa lari sore sambil menunggu matahari tenggelam. Jika tidak ingin berkeringat, Anda bisa menikmati keindahan alam pantai panjang dari warung-warung yang ada di sepanjang pantai. Jangan lupa untuk minum es kelapa segar yang baru dipetik. di dekat pantai ini juga memiliki beberapa penginapan yang setidaknya bagi anda jika anda ingin menikmati pantai ini lebih dari sehari Pilih sendiri penginapan peporek anda dan nikmati pantai panjang sepanjang hari. terdapat banyak pohon cemara dan pinus di dekat pantai Puanan inilah yang membuat suasana semakin sejuk dengan pemandangan hijaunya dan angin yang memanjakan Anda Di kawasan pasirnya, terdapat daerah tanpa kelapa yang siap melambai seakan mengajak Anda bermain ke sana karena itu biarkan kaki anda terlepas dari alasnya sebentar dan rasakan pasir halus dengan lembut yang dimiliki di antara jari jadikan rasakan segarnya air pantai yang biru jernih tanpa takut terseret ombak pantai ini memiliki ombak yang jadul tenang hidup pantai pun bisa dibilang aman karena tidak ada haram jadi tak perlu khawatir saat saat Dan datanglah pada sore hari jika Anda ingin melihat keajaiban alamku Pantai panjang memiliki sunset yang pasti membuat Anda tidak rela mengerikan mata Lagi jingga membantu ke cahaya, ke air membuat laut menjadi perak emas. Belum lagi sang surya yang perlahan tenggelam ke Bali Aus sungguh.